Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan di Indonesia bukan lagi darurat, tapi juga sekarat. Padahal sekolah itu tempat mengasah. Dan mengasah tidak perlu di sekolah. Lalu anak-anak sekarang mengatakan sedang tidak belajar. Ada apa dengan rumah kamu? Ini adalah guru spiritual, ada ayah spiritual saya, ada M.H. Ada Iman Najib, ingin memberikan semangat bagi anak-anak yang terus mengkaji, mengaji, dan kepada sumbernya al-alihim. Jadi anak-anakku, cucu, cucu-cucuku semua ya. Sebenarnya apakah lewat sekolah, lewat keluarga, atau lewat sanggar, lewat kumpulan apapun, kewajiban pendidikan adalah men menelusuri kembali siapa engkau. Berarti juga apa engkau. Jadi maksudnya siapa engkau dan apa engkau ini. Di dalam diri manusia kan ada unsur benda alam terus ada unsur benda yang tumbuh yaitu tanaman jadikan anda kan termasuk tumbuh manusia akan tumbuh terus ada benda yang tumbuh dan bergerak seperti binatang tapi tidak berhenti pada binatang karena manusia diberi fadilah oleh Allah untuk punya alat untuk mempertimbangkan dan mengetahui segala sesuatu namanya akal nah, jadi jadi setiap sanggar setiap kumpulan anda anak-anakku semua itu kumpul itu selalu yang biasa adalah keseimbangan untuk memikirkan segala sesuatu keseimbangan akal dan kesadaran untuk utuh jadi melihat segala sesuatu itu kan ada misalnya ada sisi pandang rumah dilihat dari sisi depan sisi samping sisi atas dan seterusnya nah, hidup ini kan bulat jadi anda harus punya Keseluruhan pandang, jadi tidak hanya sisi pandang, tidak hanya sudut pandang, tidak hanya jarak pandang tapi juga ada resolusi pandang karena kamera jarak 1 meter dengan jarak 10 meter kan berbeda resolusinya hmm. Maka setiap manusia harus harus menyadari resolusi yang dia pakai untuk melihat segala sesuatu Sehingga ada yang namanya revolusi, resolusi pandang Jadi berapa pikselnya segala macam Jadi kita belajar berkawan, bergurau, bernyanyi bersama belajar bersama itu dalam rangka kita terus-menerus menemukan diri kita ini yang yang sebelum jadi manusia kita ini bukan hanya siapa tapi apa kita juga binatang kita juga alam yang tumbuh kita juga benda kita juga punya bebatuan kita punya sel-sel kita punya jasad dan seterusnya jadi jadi saya ucapkan selamat mempelajari diri sendiri karena nanti puncaknya Allah mengatakan bahwa nafkah nafsahu nafkah nafkah nafsahu nafkah nafkah nafkah Kalau engkau ingin mengenal Allah yaitu pangkal atau asal usul dari segala macam yang ada dalam kehidupan termasuk kita yaitu Allah maka belajar dan berproses dengan sakit atau dengan enak untuk memahami dirimu dirimu sebagai anak Pak ini Bu ini dirimu sebagai anggota masyarakat dengan tetangga dirimu sebagai warga negara dirimu sebagai umat manusia dirimu yang terus-menerus ada berlapis-lapis mudah-mudahan nyanyian yang kamu nyanyikan ngaji yang kamu lantunkan atau apapun itu mengarah ke penemuanmu atas dirimu sendiri dan disitulah engkau bertemu dengan Tuhan karena hidup itu kan cuman inna lillahi berasal dari Allah dan kita hanya akan kembali ke Allah maka kita harus kompatibel dengan Allah Kalau Anda tidak, match, tidak matching sama Allah ya nanti akan kembali tidak ada tempatnya atau kabur keinginan kemana-mana Itu ya anak anakku ya selamat belajar dan selalu bismillahirrahmanirrahim Selalu wiritan menyebut-nyebut nama Allah baik di mulut maupun dalam hati dan sampai detak jantung sampai aliran darah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Jadi teman-teman semua Di masa pandemi ini jangan sampai kehilangan Keseimbangan Karena keseimbangan akan melahirkan Leluasa dalam bergerak Sekarang kita sedang tidak leluasa dalam hidup ini Dan leluasa dalam bergerak akan Melahirkan kewajaran Sudah pasti kita lihat pada hari ini banyak makhluk-makhluk dan ini, wajar. Ya. Ini anakku ya Selama pandemi ini kan Kita bisa memakbunyi Pemerintah hanya ngomong mengenai Covid-19 dengan segala turunannya, sampai sekarang ini ada yang 10 kali lipat lebih berbahaya, katanya. Yes. Dan dan manusia yang lemah, yang anytime bisa kesentuh, bisa terpapar, bisa ter, terasuki atau ter, terjangkit, gitu Tidak pernah ada pemerintah kok ngomong iman, akwa, tawakal, penjagaan Allah, penjagaan Allah. Tidak pernah ada bismillahirrahmanirrahim, tidak pernah ada ya hafib ikhfatnah tidak ada khasunnulah animal wakil animal maulah animal masjid. Nah, karena pemerintah memang ini pemerintah modern yang asal usulnya memang tidak bertuhan, jadi mereka juga tidak bisa menemukan cara untuk menemukan Tuhan di dalam urusan urusannya. Maka saya mohon anak-anakku patuhi semua protokol kesehatan yang diketahui oleh pemerintah, ikatan dokter dan semua rumah sakit atau para para pengobat dan penyembuh ya. Tapi anda jangan pernah kehilangan Iman kepada Allah, takwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, khasbun Allah. Itu karena Anda bisa pakai masker tetap terpapar. Anda bisa tidak pakai masker tapi tidak terpapar. Anda bisa kena covid sampai meninggal. Anda juga bisa kena covid tapi tidak meninggal. Atau Anda tidak kena apa-apa tapi meninggal. Bisa juga karena yang menentukan hidup matimu bukan covid-19 tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, luar biasa, intinya takdirnya Sudah mati Dan Allah itu maha ada Yang menciptakan ketiadaan Menjadi ada Covid itu nyatanya seperti tidak ada tapi ada Terus kamu takut Tapi Allah yang maha ada kok kamu tidak takut Saatnya kita berpikir di masa pandemi ini Mari kita benahi ibadah kita Agar yang kurang-kurang Bisa kita perbaiki Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke. Terima kasih